Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban di halaman 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Pada tema 3 kelas 4 Peduli terhadap makhluk hidup Baik, yang pertama kita akan bahas di halaman 55. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Nomor satu, hewan apa yang dipelihara dayu? Mari kita jawab Dan nomor satu, hewan yang dipelihara dayu ialah kucing. Pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Jawabannya, perasaan Dayu sangat senang. Pertanyaan nomor tiga, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Pertanyaan keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Ya, Dayu sudah mendapatkan haknya untuk memelihara kucing Soal nomor 5 Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan Dayu sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil Pertanyaan nomor 6 Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah, Dayu mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 55 pada tabel. Tuliskan hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. Tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Bermain dengan hewan, peliharaan menghilangkan rasa kesepian, mendapat rasa gembira saat memiliki hewan peliharaan, memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan dan memandikan, memberikan kandang dan rajin membersihkannya. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 56. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban, dampak bagi hewan, dampak bagi lingkungan sekitar. Kewajiban yang pertama adalah memberi makan. Kemudian dampak bagi hewan ketika kita memberi makan, hewan tidak kelaparan. Dampak bagi lingkungan sekitar tidak akan memakan makanan tetangga. Kewajiban kedua adalah membersihkan kandang. Kandang. Dampak bagi hewan adalah hewan menjadi sehat. Kemudian dampak bagi lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar tidak berbau. Kewajiban yang ketiga adalah memandikan hewan. Hewan menjadi bersih. Dampak bagi lingkungan sekitar adalah tidak menyebarkan penyakit. Kewajiban keempat: memberi obat ketika sakit. Dampak bagi hewan adalah hewan menjadi sembuh. Dampak bagi lingkungan sekitar. Hewan lain tidak ketularan penyakit. Berikutnya, kita akan jawab juga masih di halaman 56. Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Kewajiban, dampak bagi hewan, dampak bagi lingkungan sekitar. Tidak memberi makan Hewan kelaparan Hewan berisik karena lapar sehingga mengganggu orang lain Kewajiban kedua Tidak memandikan dan merawat hewan Hewan menjadi bau dan kotor Dampak bagi lingkungan sekitar Hewan Mengeluarkan bau busuk Yang mengganggu orang lain Yang ketiga Tidak membersihkan kandang Hewan mudah sakit Dan kotor Dampak bagi lingkungan sekitar Udara menjadi bau Dan lingkungan tidak sehat Yang keempat Tidak memberikan kasih sayang Dampak bagi hewan, hewan menjadi pemarah. Dampak lingkungan sekitar, hewan mengganggu orang lain. Berikutnya kita akan jawab di halaman 57, ayo mencoba. Dayu selalu memberikan minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum, kucingnya menghabiskan 3 per 4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak lima kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Taksirkan hasilnya. 3 per empat itu mendekati satu, jadi satu. Tiga per empat kita bulatkan menjadi satu, ya. Seperti ini dibulatkan menjadi satu, kemudian 5 dikali satu. Lima itu berasal dari... 5 gelas ini ya, dari jika kucing dayu minum sebanyak 5 kali. Maka 5 dikali 1 sama dengan 5 gelas. Berikutnya di halaman 58, bagaimana menaksirkan hasil perkalian pecahan. Masih ingat kan kamu dengan pecahan acuan. Pecahan acuan adalah 0, 1 per 2, 1. Taksirkan nilai berikut. Di nomor 1, 3 per 4 dikali 5, nilai 3 per 4 mendekati 1. Jadi hasil penaksirannya adalah 1 dikali 5, sama dengan 5. Kemudian nomor 2, 2 per 8 dikali 2 per 3, nilai 6 per 8 mendekati 1. Nilai 2 per 3 mendekati 1. Jadi, hasil penaksirannya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Berikutnya nomor 3. 2, 2 per 15 dikali 4. Nilai 2 per 15 mendekati 0. Nilai 2, 2 per 15 mendekati 2. Jadi, hasil penaksiran adalah 0 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian nomor 4. 3, 1 per 15 dikali 2, 4 per 15. Nilai 1 per 15 mendekati 0. Nilai 3, 1 per 15 mendekati 3. Nilai 4 per 5 mendekati 1. Nilai 2, 4 per 5 mendekati 3. Jadi hasil penaksiran adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Berikutnya masih di halaman 58. Apa yang bisa kamu simpulkan bagaimana cara menaksirkan perkalian pecahan? Menaksirkan perkalian pecahan dapat dilakukan menggunakan pecahan acuannya yaitu 0, 1 per 2, dan 1. Apabila nilai pecahan mendekati 0, maka dibulatkan ke bawah. Apabila pecahan mendekati setengah, maka dibulatkan ke setengah. Apabila pecahan mendekati satu, maka dibulatkan ke atas. Berikutnya di halaman 59. Buatlah soal perkalian dari bilangan berikut. Mintalah temanmu untuk menaksirkan hasilnya. Baik, kita buat di sebelah kanan ini. 3 per 7 mendekati 0, sehingga dibulatkan menjadi 0. Hasil perkalian sama dengan 0 dikali 4 sama dengan 0. Kemudian nomor 2. 1 per 7 lebih dekat ke 0, sehingga dibulatkan menjadi 0. 5 per 9 lebih dekat ke 1, dibulatkan menjadi 1. Hasil perkalian 0 kali 1 sama dengan 0. Ketiga, 4 per 5 lebih dekat ke 1, sehingga dibulatkan menjadi 4. 1 per 8 lebih dekat ke 0, sehingga dibulatkan menjadi 5. Oke, okay, di sini seharusnya hasil perkalian 4 x 5 sama dengan 20. Berikutnya di halaman 60. Pertanyaan pertama, apa itu mozaik? Jawabannya adalah, mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong. Atau utuh, misalkan biji-bijian Yang kedua, bagaimana teknik membuatnya? Teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar Pertanyaan ketiga, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Yang perlu diperhatikan adalah pada saat mengerjakan mozaik ini diperlukan kesabaran dan ketelitian guna mendapatkan hasil yang bagus karena proses penempelan kertas cukup memerlukan waktu yang cukup lama untuk pembelajaran awal dapat dilakukan dengan cara ketika pemotongan kertas dapat menggunakan potongan kertas yang ukuran potongnya tidak terlalu kecil Selain itu, dapat dilakukan dengan memisahkan warna kertas atau diamkan potongan kertas dengan warna yang terpisah. Hal ini dapat memudahkan siswa dalam mengerjakan mozaiknya. Berikutnya di halaman 61. Dalam diskusimu tentang teman-temanmu berbeda dari hal ide dan cara pandang, Apakah hal itu memperkaya hasil dari kelompok kamu? Tulis hasil yang kamu dapatkan ketika berdiskusi dengan temanmu. Mosaik merupakan karya seni rupa dua atau tiga dimensi. Mosaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh. Misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar.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 kepercayaan, disiplin, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas tepat waktu. Apakah kamu sudah memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Jelaskan. Ya, aku mempunyai peliharaan kelinci dengan penuh kasih sayang. Berikut ini cara merawat hewan peliharaan adalah memberinya makan dengan teratur, memberikannya tempat berteduh yang layak, memandikannya secara teratur membawanya ke dokter ketika sakit masih di halaman 62 kerjasama dengan orang tua sampaikan kepada orang tua pentingnya memelihara hewan peliharaan Mintalah pendapatnya Apakah kamu sudah memelihara hewan peliharaanmu dengan baik memelihara hewan peliharaan sangat penting karena kita akan mendapatkan manfaat seperti berikut, sebagai pelipur lara, sebagai sumber kebahagiaan karena kebanyakan hewan peliharaan dianggap layaknya keluarga sendiri, menjadi hewan penjaga rumah, mengurangi stres dan meredam depresi pada manusia, menyehatkan mental dan emosi, memelihara binatang peliharaan juga menurut ahli. Bisa meningkatkan imun seseorang. Baik, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.